Para, kamu harus lebih pejus bekerja sama saya. Pak, bos menewas kerja. Ya, Anak, nyapu terang, puing, cuaca terang. Nyabus buku, untuk dimulai. Anak pernah buku kamu? Lum, pernah nggak bos? Posisi ini perusahaan saya, saya yang mengatur. Oh sama juga, bapak kayak siapa juga sama-sama nggak jelas lah. Ya nggak benar. Siapa masa? Siapa nggak benar? Apalagi Pak Bos? Iya. Hmm. Oh. Hai. Hey, oh, Lo oh, kenapa kamu tidak terhormat Kan, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, mau cari kerja lagi? Cari kerja. Oh ya, kebetulan ini kemarin dengar sekedar ada dari online kerjaan di apa pinggir-pinggir jalan itu sih kerjanya. Di mana, Du Ada dekatan situ sih. Ayo, Para, kamu harus lebih becus bekerja sama saya dalam mengelola segala aset perusahaan ini. Ingat manajemen dan marketing kamu harus banyak menguasai, mengidentendang aset-aset yang saya miliki itu buat ke dalam sebuah catatan. Ya, baik, Pak. Lama kali kita tunggu pasien lama kerja di sini. Stop. Oh, Pak. Mau kemana Anda, Kang Ya mau cari kerja, kerja lah, Pak. Kerja apa? Ya kerja di perusahaan ini. Enggak tahu Saya di sini sapam. Emang enggak tahu emang siapa? sapah? Apa sapam kayak -kaya gini? Kayak gini sapam. Enggak. enggak tahu nama saya, sopan sopian enggak tahu orang kalian. Ya enggak tahu ya, kamu kenal ini kalian cari kerja ya iya mau kerja ada peraturan ini peraturannya tulis malu emang mana? Ya? harus daftar ya di sini oh wajib pak wajib urut oh. dulu lah adik kakak kalau apa iya kok yang apa tadi uh. bot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 kamu layani tamu, berikan pelayanan iya, yang terbaik pak, kenapa, kepada pak? mereka tamu saya Iya pak, baik pak Kamu sebagai pelayan, berikan pelayanan yang terbaik Tidak pak, tadi saya lagi catat ini sebentar Iya, kamu catat, seharusnya kamu harus mendengar lebih teliti Apa ucapan mereka ini? Iya pak, maaf pak, lain kali saya Laksanakan, tanya apa keperluan mereka iya, baik. Gimana kak, ada yang bisa saya bantu? Hmm, iya, karena disini lagi uh, butuh lawan kerja ya Oh iya kak mau ya, ya, ya. Demi mula lawan kerja kak ya. Oh yaudah, kalau begitu duduk dulu. Pak, silahkan. Iya, silahkan duduk. Hmm. Jadi gimana ini, Bu? Cara terlambarnya? Terlebih dahulu buat kamu dulu. Iya, Pak. Jadi apa syarat terlambarnya, Pak? Mengenai tentang masalah atas lowongan kerja dalam perusahaan saya, maaf untuk pria. Tidak kita butuhkan, akan tetapi yang saya terima itu adalah bagi seorang wanita-wanita. Jadi pak Saya sudah daftar tadi, jadi siapa bapak boleh, pria boleh. Saya sudah daftar pak. Iya betul apa yang kamu katakan. Ternyata waktu saya berpikir sama asisten saya, ini kepala saya sudah berputar langsung. Harus pada wanita, ini harus dibutuhkan langsung. Online ...wanita-wanita untuk bekerja sama saya. Oh, tidak boleh gitu, Pak. Berarti sakpam Bapak nggak jelas. Ya, posisi ini hmm. perusahaan saya, saya yang mengatur. Oh, sama juga, Bapak, kayak sakpam juga. Sama-sama nggak jelas lah. Iya, nggak bener. Oh, sakpam, masa? Sakpam nggak bener, apalagi Pak, Bos. Hmm. Saya sudah katakan, ini perusahaan saya, saya yang pegang. Saya yang atur-mengatur. Kenapa kamu atur? Coba. Uh, udah, kalau begitu saya minta maaf juga, Bang. Kerana dibilangkan tidak uh, butuh lowongan buat cowok. Jadi, uh, Abang pulang aja sekarang. Oh, Udah-udahlah. Apa ini perusahaan tidak jelas? Lama kali pulang kerja. Kita tulis, mau tulis apa kita tidak tahu. Tok, mau jumpa siapa orang kalian? Mau jumpa Pak Abbas ada di dalam? Pak Abbas jumpa saya dulu. Siapa nama, nama kalian berdua? Nama saya Syarini. Nama ibu? Syuriani. Syuriani. Sudah terdata ibu berdua dua sini. Belum ada. Ibu dulu lah data sini. Ya boleh juga. Di ya. mana? Ini doktornya. Iya. Di mana? Di bawah nih. Iya di bawah. Oke. Okay. Udah Ibu. Saya memang membutuhkan tenaga dalam perusahaan saya adalah bagi seorang wanita yang memiliki kemampuan skill dalam bidang saya. Jadi bapak terima saya nih? Iya, saya akan menerima kamu. Tulis data nama dia, tanya siapa? Iya, baik pak. Ya. Akan saya selamatkan. Saya terima kamu luar dalam, ini cocok bagi saya. Terima kasih ya pak. maaf, ya. sebelumnya nama kakak siapa? Saya Meli. Meli? Tulis cepat sedikit. Kamu seperti itu yang saya katakan, dalam perusahaan ini harus ada peraturan. Jadi, semakin dekat kamu sama saya, maka saya semakin rapat sama kamu. Ya, apalagi dalam perusahaan saya ini. Harus ikut indengar peraturan instruksi saya. Ah. Jadi, posisi kamu ini, ngomong-ngomong, kamu jangan lihat saya. Asal jangan kamu cemburu. Ini perusahaan. Ya. Ah, tinggalnya di mana, Adi? Dekatan sini juga sih, Pak. Oh, ya. ya. Oh, kalau seperti itu, kita akan membuat meeting khusus bagi kita berdua. Ya. Pak. ya. Seperti itu, silahkan Untuk besok kamu boleh bekerja iya. Kasian, iya, Iya. terima kasih, Pak Lembut sekali tangan kamu Ini yang saya sangat perlu Jangan tulis itu lembut, kamu tahu? Iya, baik, Pak ah, Yang nanti. penting kamu harus baik dan harus banyak tahu Ya, ya oke okay. Seperti itu, silahkan kamu pergi Saya ada mau buat data baru Masa Bapak udah ada karyawan baru Secepatnya Bapak suruh pergi saya ya Biarpun ada punya baru Kamu orang lama Tetap tidak saya tinggalkan Capek kalau jadi bos Bos besar Ya, duduk dulu ini nah, boleh. Sini dulu Assalamualaikum, Pak Bos Waalaikumsalam warahmatullahi Ada apa? Ada orang kerja dua orang Iya, yang mana orangnya? Satu pakai wujud hitam Satu pakai wujud merah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 nyo buku untuk mulai buku kamu? ya ya ini di sana kan? Kenapa kamu tidak terhormat? Kenapa? Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Penglungo mana? tak tahu? Kamu tak tahu? Kamu tak tahu? Kamu tak tahu? Kamu tak tahu? Kamu tak tahu? Kamu tak tahu? Kamu tak tahu? tahu? Kamu tak tahu? Kamu tak tahu? tahu? Kamu tak tahu?